Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini dalam tadi, di Jaya. qalamjaya Ini tentang seri atau paralelkah yang paling bagus untuk speaker seperti itu? Ini kajian teoritis dan juga praktek nanti seperti itu. Walaupun ini nanti tidak dipraktikkan ke power amplinya. Tidaknya, ini bisa menjadi bahan refleksi teman-teman uh, untuk merangkai speakernya seri atau paralel. Okay. Speaker yang saya jadikan contoh di sini adalah speaker 80 uh, ya, seperti itu, seperti ini teman-teman ya. ya. Oke, okay, kelihatan ya. Ya. Speaker telah ohm. Ya. Speaker itu lambangnya adalah ohm. satuannya. lambang satuannya maksud saya adalah ohm. Ya, walaupun apa simbolnya di dalam rangkaian elektronika itu berbeda dengan resistor, tapi prinsipnya sama dengan resistor. Ya jadi kita menggunakan rumus resistor okay. bagaimana rumus tiga seri, bagaimana rumus 3 uh, paralel kalau seri seri itu uh, rangkaiannya ya, rumusnya kurang lebih seperti ini R itu resistor S itu seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah sampai ke R sekian ditulis dengan Rn sampai ke R sekian Oke okay. apabila di sini 8 ohm jadi tinggal ditambah saja jadi 16 ohm sini ada bising nih syuting oke okay. teman-teman ya Apabila Contoh ini ya Apabila uh, Tadi Hambatannya itu 8 Maka RS Sama dengan 8 ohm Ditambah 8 ohm Sama dengan 16 ohm Ya? Posisinya seperti ini r 1, r 2, Oke okay. Sampai R berapa pun Dijumlahkan saja langsung Oke okay. 8, 6, 8, 9, 10, 11, 2, Jika ini disambung 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 12, 16 paralel. Itu posisinya begini gambar. R1 R2. RV R paralel. Resistor paralel. Oke, okay. rumusnya adalah nah, ini hati-hati di sini teman-teman banyak keliru. per Rp sama dengan seper R1 ditambah super R2 ditambah titik-titik seterusnya sampai seper Rn Oke teman-teman ya artinya apabila hambatan itu uh, disusul paralel maka ini menggunakan rumus pembagian Contoh, karena tadi ada dua, ya, 1 RP sama dengan 1 per 8, ditambah 1 per 8, sama dengan ini. Samakan penyebutnya, karena penyebutnya sudah sama, sama-sama 8 ohm, maka ini pembaginya tetap 8 ohm. 8 bagi 8 sama dengan 1 1 kali satu sama dengan 1 8 bagi 8 sama dengan uh, 1 1 kali satu sama dengan satu karena ini notasinya di 2 per 8 ini masih seperti RP ya RP nya dibalik 8 per 2 sama dengan 4 ohm teman-teman bisa kita tarik kesimpulan di sini bahwa jika kita merakai speaker itu seri maka hambatannya semakin bertambah besar tapi jika kita merangkai paralel maka hambatannya akan dibagi ya akan ya dibagi ya? akan semakin berkurang ya hanya begitu dibagi sejumlah atau dibagi banyaknya hambatan atau resistor yang ada seperti itu. Oke, okay. setelah ini saya akan mempraktekkannya, mengukurnya seperti itu. Oke, okay. nah, apa hubungannya dengan nanti daya yang ada pada power ampli? Misalnya, oke, okay. Balik ya rumus hubungan rumus daya dengan rumus hambatan dengan hambatan itu uh, rumus tegangan dulu ya tegangan itu rumusnya adalah P sama dengan I kali R oke okay. sedangkan P sama dengan i kali v, oke okay, teman-temannya? v sama dengan i kali r, ini arus, ini tegangan, ini hambatan, um, oke? Okay. ini bisa ditarik misalnya kita tahu tegangannya berapa, ya kita tarik, atau arusnya berapa, ini I dengan P per R. Okay. Jadi P power atau daya, daya satuannya watt. I ya, v per R, R dikali v v kuadrat per R. Oke. Nah ini teman-teman ya. Ini rumus daya. Oke. Jika kita mengambilnya menggunakan tegangan, arahnya ke Kalau arahnya ke arus, maka lihat di sini teman-teman. Ya. P sama dengan I kali R Langsung diambil ya. Jika kita menggunakan arus Araknya P sama dengan ya, I dikali c nya I dikali R P sama dengan I kuadrat dikali R Nah ini Dua rumus daya ini sama ya, nilainya sama dua yang seperti itu. Teman-teman, yang pertama menggunakan tolak ukur tegangan, yang kedua menggunakan tolak ukur arus, sama-sama menggunakan R, R tadi, R yang ini ya. Nah, arahnya nanti ke sini. Oke, yang pertama menggunakan tolak ukur tegangan. Yang kedua menggunakan pola ukur arus. Oke, okay. rumus ini saya catat di sini ya. P sama dengan P kuadrat per R. P sama dengan kuadrat kali R. Oke, okay. kita pegang rumus ini ya. Oke, okay. kita analisa, analisa secara teoritis untuk power. Sebenarnya. Ada bapak. Mana oh, ini. Ini. Misalnya ada power seperti ini, power disambung dengan speaker. Ini ya. Ini power trip B ini satu list R sambung. Oke. Okay. Misalnya dayanya adalah 1000 watt. Oh, kita kita tidak tahu dayanya berapa. Ya misalnya ini tegangannya yang dipakai uh, biasanya itu 80 volt harusnya misalnya 10 ampere ini ya kalau seri berapa kalau daya seri daya seri artinya apa artinya ada speaker ini ya S seri ini speaker seri itu gambarnya kurang lebih begini min plus ini min ini plus nah begini ya min ketemu plus plus ketemu min ini seri kalau seri ini delapan ohm, ini delapan ohm, ini menjadi 16 ohm. Bagaimana dayanya? Pengaruh ke dayanya. Kalau kita 80 puluh ampere, delapan volt tegangannya harusnya sepuluh ampere. Maka rumusnya seperti tadi ya. Kita bisa menggunakan ini dan kita bisa menggunakan yang ini coba pakai yang arus, okay. i kuadrat dikali r nya tadi 16, okay. 16 kok, okay. ini dulu ya r ya, r, mau siapa awal tadi, maka i nya adalah K sama dengan 100 dikali 16 sama dengan 1600 watt jadi jika di pasang seri daya yang keluar ini 1600 watt atau untuk bisa mengatasi yang seri begini ini kita harus menggunakan ya 1600. Hmm. Bagaimana kalau ini di paralel ya? Power paralel, paralel atau daya paralel. Kalau di paralel itu tadi kita ketahuannya ini speaker paralel. ini -in -in. yang ini kelas lagi. Ini teman-teman ya. Gitu teman -teman ya. Oke. ini tadi ketemu kalau ini 8 ohm, ini 8 ohm. Nah, tadi itu ketemu sama dengan 4 ohm. Ya. Ketika kalau paralel eh uh, harusnya adalah 10 sekali mm -hmm. empat berarti ini yum kalau masalah hematnya lebih hemat yang seri daripada yang uh, paralel eh lebih hemat yang paralel maaf ya daripada yang di seri ini buktinya ya jika speaker-nya ini di seri keluarnya 16 ohm maka daya minimal yang bisa mendorong harus 1.600 Watt Oke okay, teman teman ya. Jika Tegangannya 80 Oke okay. Ininya Harusnya ini 10 Ampere okay. Ini untuk mengukur Daya minimal yang harus dikeluarkan oleh power ini agar bisa menggerakkan atau menyalakan dua buah speaker 8 ohm disusun seri. Jika disusun paralel, daya minimalnya hanya 400 watt. Oke. Okay. Sedangkan menurut perhitungan jika diketahui tegangannya 80 kemudian uh, ini harusnya 10 ampere maka gaya internet ini yang ada di power ini hanya kurang lebih ini, 800 watt ini, okay. ini analisa yang bisa saya berikan kepada teman-teman, oke? Okay. Ini analisa penggunaan atau berapa banyak sih daya yang bisa digunakan untuk mendorong power seperti itu. Nah, setelah ini saya akan mempraktekkan. Bener ndak? Hambatannya ini kalau di seri itu menjadi 16. Kalau di paralel itu malah jadi setengahnya, kita lihat di sininya nanti ya, teman temannya ini tadi adalah analisa kegunaan atau daya minimum yang bisa didapat atau bisa digunakan untuk uh, sanksi pemerintah dengan power seperti ini. Uh, menurut pengalaman beberapa orang, termasuk saya. Uh, jika speaker kita susun seri, maka power kerjanya berat. Nah, nanti teman-teman silakan dicek sendiri. Biasanya mudah panas, biasanya. Tapi aman di speaker Aman. Insyaallah uh, untuk jual itu sulit seperti itu. Itu kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan kalau paralel adalah dia ke powernya ini kerjanya tidak ngoyo, ya. tetapi di speaker mudah dibolt, ya teman-teman. Ya, Ingat, jika disusun seri powernya yang ngoyo, speaker aman di susun paralel uh, power santai kerjanya karena hanya membutuhkan separuh ini 400 dan separuhnya800 kan hanya membutuhkan daya separuh dari daya yang dimiliki di sini the power tapi speaker yang ini yang mudah the body. ya itu teman-teman ya belum saya akhiri saya akan mempraktekkan yang ini ya membuktikan benar tidak yang ini oh dihapus tadi ya jika speaker yang mana speaker itu adalah uh, sejatinya hambatan atau resistor atau beban seperti ya, itu benar tidak jika disusun seri itu hambatannya bertambah jika disusun paralel hambatannya berkurang atau terbagi seperti itu oke okay. kamera saya dekatkan ya teman-temannya baik teman-teman ya AVO sudah di depan kita speaker sudah di depan kita oke okay. pertama yang ini adalah plus ini min oke okay, jelas ya kemudian yang ini plus yang ini min Kita hitung satu-satu dulu ya. Uh, ini avometer knobnya sudah saya arahkan ke yang kali satu, satu ohm. Artinya nilai yang ada di sini yang angka satu berarti satu ohm, 2 ohm 3 ohm, 45, 67, 8, 9, 10 ohm. Ya teman-teman ya, seperti itu pertama yang harus kita cek itu yang satu dulu ya cek ya, ya itu delapan ya teman-temannya kelihatannya nah itu itu delapan kurang lebih delapan. Nah itu, 8 ya. 8. Pas berarti 8. Yang ini juga. ah itu. Juga kurang lebih 8. 8 oh Pertama kita susun seperti ini. Seri. Oke. Jika disusun seri. yang tadi 8 ya. menjadi berapa ya menjadi ya kurang lebih 16 ya silakan dicek sendiri teman-temannya kurang lebih 16 itu 16 itu oke kelihatan ya mau dibola-balik karena ini hambatan sama saja apa nak ya tunggu ya lihat ini oke kurang lebih sama ya Salah sebentar ya, break dulu ya, karena saya harus membuka ini untuk Aulia baik teman, teman kita lanjut lagi, ini seri Se seri ya, teman-temannya seri, ya saya tulisi seri kenapa seri plus ketemu min oke, paham ya kalau paralel, beda lagi Kalau paralel beda lagi Kalau paralel Seperti ini sambungannya kalau paralel seperti teman-teman ya nah, min ketemu min plus ketemu plus atau di sini warnanya merah ketemu merah hitam ketemu hitam kita cek uh, cek bolak-balik tidak apa apa sebetulnya ini oke okay. cek iya semakin turun ya nah, ini. saya pegang ya walaupun ini tidak boleh sebetulnya. nah ini empat ya ini empat kelihatan teman-teman ya empat ya dibalik pun sama 4 nah seperti itu terbukti ya cuma uh, belum bisa membuktikan uh, untuk dipakai ke power amplifier nya seperti itu oke okay, teman temannya ya oke okay, teman temannya semuanya terbukti tadi ya uh, jadi kesimpulannya saya ulangi teman teman ya jika teman teman ingin menyusun seri ataupun paralel itu pilihannya ada pada teman-teman sendiri sama-sama ada keuntungan dan kerugiannya secara ilmiah sudah saya hitung sudah saya buktikan menggunakan uh, speaker kecil ini jika kita menggunakan rangkaian speakernya itu seri kelebihannya adalah di speaker kuat tidak mudah jebol di power kerjanya berat. Ya. kemudian jika kita menggunakan yang di speakernya itu paralel maka di power kerjanya enteng cuma hati-hati di speaker biasanya mudah jebol Oke teman-temannya itu tadi kesimpulannya mana yang lebih baik antara seri atau paralel ya teman-teman itu tadi Uh, telah ah dari kami di Alkolam Jaya semoga teman-teman uh, mendapatkan manfaat dari video ini jangan lupa uh, di like, share, komen hmm. ya. Sub subscribe ya ya, ya. oke okay, seperti itu mohon dukungannya channel Alkolam Jaya ini biar bisa berkembang terus Memang bisa cita, ya, ya, bisa memberikan pengetahuan bagi teman-teman semua di bidang sains dan teknologi seperti itu Oke, terima kasih saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo edit <tong>